Ini ibu-ibu yang udah terlanjur membeli kompor dan panci apa kabarnya nih? ya? Aku pengen mengingatkan agar kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri terlebih dahulu. Khususnya untuk ibu-ibu muda nih yang mungkin hari ini sedang merasa panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak. Untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang sudah nge-share -nge semua video-video kita dan terkhusus aku pengen ngedoakan untuk orang-orang yang mungkin hari ini masih tetap rajin banget ya untuk memberikan support di kolom komentar di video-video kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kelimpahan rahmat dan rezeki.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 tiga hari lagi nih paling seru ada yang tinggal empat lima atau mungkin satu minggu memasuki masa-masa jatuh tempo dan di video kali ini kita juga pengen ngasih tahu apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian melewati masa jatuh tempo setelah satu hari sampai dengan 7 hari ke depan. Jadi untuk kalian yang sedang menyimak video ini ayo kamu harus konsentrasi supaya kamu bisa melewati satu persatu apapun yang hari ini menjadi masalah kehidupan pribadi kamu. Baik hari ini kita pengen ngebahas tentang tujuh hari memasuki masa-masa jatuh tempo maka secara otomatis ya handphone kamu akan terus berdering ya baik dari tim remindernya atau mungkin dari tim penagihannya atau mungkin uh, WA atau mungkin pesan-pesan yang sudah kalian terima. Nah, hari ini aku pengen kasih kisi-kisinya sedikit dulu. Dan di video yang selanjutnya nanti aku pengen bongkar tuntas tentang bagaimana sih sebenarnya strategi dari tim Dep Collection ini untuk menagih kalian. Jadi di dalam pinjol itu ada beberapa bagian-bagian dari tim penagihan itu. Yang pertama itu yang kalau dia ngingetin suaranya lembut banget. Ada ya yang udah pasti tahu tentang penagihan yang seperti ini. Rada-rada lembut yang pertama. Dan yang kedua tim uh, tim m mm, mm. Nah akan kita kupas nanti di video yang selanjutnya. Oke hari ini aku pengen ngasih tahu dulu persiapan apa yang harus kalian persiapkan ketika tim reminder, tim pengingat dari DC ini uh, menelpon kalian. Mungkin di tahap ini semuanya masih agak terasa enjoy ya, tidak terlalu menjadi beban pikiran. Nah detik-detik jatuh tempo ini yang biasanya membuat orang gemetaran apalagi yang ilegal. Kalau yang ilegal itu 3 atau 4 hari sebelum memasuki jatuh tempo ini si DC udah menakut-nakuti dengan cara menyebarkan data. Padahal tenornya 7 hari gila banget kan itu bunganya juga udah cukup tinggi yang seperti itu nggak perlu lagi kalian bayar ya. Tidak perlu dibayar biar DC-nya tidak mencapai target dan tidak mendapatkan bonus serta mereka resign dari pekerjaan itu. Dan aku mendoakan untuk DC-DC yang udah keluar dan dipecat dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini mendapatkan pekerjaan yang baru. Yang penghasilannya lebih banyak dan yang tidak menjulimi orang lain. Baik ya di tahap ini ketika kalian masuk ke masa jatuh tempo. Itu ada penyebaran data atau mungkin kalian akan ditelepon satu hari itu bisa 3, 5 atau mungkin 10 kali ya banyak banget. Sehingga kehidupan ini terasa tak menentu ya kan karena kita konsentrasinya dan terpecah belah dengan melayani pertanyaan dan membalas WAW ya dari DC ini. Kalau memang di tahap ini kalian sudah menjelaskan bahwasannya kalian belum punya uang. Ya, maka nggak usah direspon lagi apabila memang telponan dari DC dan WA dari DC ini mengganggu kehidupan sehari-hari kalian. Membuat kalian terpecah konsentrasinya. Yang sudah terlanjur disebar data ingat nggak usah dibayar lagi. ya Itu sudah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Kalau memang sudah mengancam menyebarkan data nggak usah dibayar lagi. Ini udah Deal ya jangan ditawar-tawar lagi. Nah ketika kita sudah memasuki lewat ya, jatuh tempo. Apa yang harus kalian lakukan hari ini? Jadi untuk kalian yang mungkin ya sudah melewati satu hari. Dua hari dan tiga hari. Coba dikaji. Apa yang hari ini terjadi? Adakah perubahan di dalam kehidupan kalian? Ah pasti ada lah bang. Kita hari ini sedang stres berat nih. Lagi mikirin mencari dana talangan ke sana kemari, udah minjem di sana dan di sini, udah ngutang sama teman saudara dan sanak famili, dan akhirnya nggak dapet, bang. Jadi hari ini kalian yang mengalami masalah seperti ini tuh jadi dibiarkan saja terlebih dahulu, nggak usah dibuat panik. Kalau kepikiran itu ya mungkin secara otomatis, namanya juga manusiawi ya. Yang kita menghadapi masalah itu ya pasti terbawa fikiran, tapi jangan sampai terbawa emosi. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga nih yang hari ini sedang panik ya sehingga rumah kita ini serasa panas. Cara kita melayani orang lain dan menanggapi serta merespon yang ada di rumah ini mungkin saat ini sedang berlebihan banget. Ini ibu-ibu yang udah terlanjur membeli kompor dan panci apa kabarnya nih? ya? Aku pengen mengingatkan agar kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri terlebih dahulu. Khususnya untuk ibu-ibu muda nih yang mungkin hari ini sedang merasa panik. Jadi memasuki masa-masa jatuh tempo, sudah melewati masa jatuh tempo, kalian tidak perlu panik ya. Dan kalian yang sudah berhasil melewati satu hari, dua hari, tiga hari, apa yang terjadi di dalam diri kalian? Setelah merasa panik, stres yang nggak ada, kalian hanya perlu waktu, kalian hanya perlu proses dan bersabar serta berusaha. Dan gue mengapresiasi semua teman-teman yang masih punya niatan untuk melakukan pelunasan dan penyicilan. Sapi nanti ya setelah kalian punya uang. Kalau kalian belum punya uang jangan dipaksakan. Serba salah nanti kalau kalian minjemnya di sama saudara atau mungkin teman-teman yang lain. Maka ketika kalian tidak mampu melakukan pembayaran akan rusak silaturahmi ini. Dan hari ini kalian itu yang perlu kalian siapkan itu cuma satu mental doang ya. Mental untuk bertahan. Kalau kalian hari ini tak bisa menyiapkan mental itu maka secara otomatis masalah ini akan menjadi besar. Padahal nggak besar-besar banget. Masalah hutang di aplikasi pinjol itu emangnya hari ini hutang kalian itu berapa sih? Ada yang sampai dengan 4 juta, 5 juta. Wah nggak dong bang kita ini hutang di aplikasi pinjol udah puluhan juta. Sabar pasti ada solusi dari setiap masalah yang hari ini kita hadapi. Termasuk di dalamnya yaitu masalah aplikasi pinjol ini. Kita perlu bersabar Karena sabar itu merupakan salah satu kunci dari semua solusi Untuk menghadapi semua permasalahan kehidupan ini Kalau kalian masih tetap gerusak-gerusuk Panik sana kemari Dan menciptakan pula rasa ketakutan sendiri Ini yang aneh ini Ini yang kalau kalian biarkan akan terus menggerogoti hati dan pikiran kalian Jadi harus kalian yang bisa menghentikan ini sendiri Ya percuma orang lain kalau kasih saran kalau kasih nasihat kalian tak mau terus berbenah. Kalian masih tetap mentok di putaran pemikiran yang hanya itu-itu saja. Padahal hari ini dipikirkan atau tidak memang kita yang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi ngapain lagi dipikirkan? Slow buy dah. Yang penting kita terus berusaha. Oke okay, ya jadi yang perlu kalian persiapkan itu cuma satu mental doang ya. Kalau kalian bisa menyiapkan mental, maka selesailah semua permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini. Apalagi yang di ilegal. Yang setelah memakai aplikasi pinjol ini merasa tertipu, ternyata tenornya 7 hari sementara di iklan-iklan itu ada yang mengatakan sampai dengan tiga bulan, 12 bulan, ternyata eh 7 hari udah diuber-uber sama aplikasi pinjol ilegal ini, ya. Setelah mental kalian persiapkan, maka gua yakin